Ya, minat song. Oke, guys, Kak. Oke, wa udah show. Welcome back on my watch YouTube channel. Kali ini gua akan mereview salah satu jam tangan brand Jepang. Ya, brandnya jadi Jepang dari Casio, lainnya G-Shock, dan ini adalah salah satu tipe yang mungkin udah kalian tunggu atau mungkin bukan tipe yang itu sih tapi ya yang mendekati at least karena gue pegangnya adanya itu so stay tune yo ini tadi yang bakal gue bahas nah brand dari jepang Casio nah dari bungkusnya kalian udah lihat kan oke okay. yang bakal gue bahas yang mana dulu ya kayaknya yang ini dulu <tuh> Sebenarnya ini jam yang sama Cuman beda warna Yang ini Adalah GMS2100PG 1A4DR Awalnya produk-produk GMS GMA itu memang dirancangnya Awalnya buat ladies Tapi yang gak suka Dengan tampilan baby G Atau yang mungkin sekecil baby G Jadi GM seri-seri GMA, GMS Ini bener-bener di tengah-tengahnya ya mid-size bisa dibilang jadi dia lebih gede dari daripada BBG tapi uh, lebih kecil dari G-Shock reguler tapi masih uh, apa ya tulisannya itu grafirnya G-Shock bukan masuk BBG ya cuman karena uh, dibilang diameternya di mid-size ternyata dipakai di cowok dengan pergelangan kecil pun masih oke okay, nggak terlalu feminin juga jadi ini bisa dibilang sekarang jadi pria dan wanita ya atau ke unisex ya jadi <tuh> langsung aja nah ini kenapa gue bahas yang GMS karena ini menurut gue size nya lebih ideal ya oke okay, sekarang langsung aja gue bahas gue buka dulu ya Hmm. Oke, okay, gue singkirin dulu. Wah, uh. oke, okay. yang gue pegang ini adalah warnanya. Oh, uh, rose gold black GMS 2100 Iya, yeah, ini dia. Oke, okay, seperti yang kalian lihat di sini, cool kan, keren banget. Ya, kalau kalian nanyain yang GM 2100, memang itu masih hard to get. Tapi it's okay. GM 2100 sama GM ini basically sama, cuman ada perbedaan di size aja. Kalau pergelangan tangan kalian gede, sih memang lebih cocok di GM 2100. Tapi kalau seandainya kalian penyuka jam-jam klasik dengan diameter yang nggak terlalu gede, tapi kalian tetap pengen punya G-Shock ini, nah inilah sebetulnya jawabannya ya. Ada di GMS 2100. Jadi seperti yang kalian lihat di sini, ini tetap g shock ya grafirnya, dia bukan uh, Baby G. Warnanya juga mewah, rose goldnya keren, interface-nya juga keren, dialnya, interface kayak gue ngomongin gadget aja, <laughs> nggak. Dialnya juga keren, digitalnya komposisinya juga oke okay. dan lampunya juga LED-nya juga oke, okay. terang di sini ya kan terang banget kan dan ini yang nyala nggak cuma di dialnya aja tapi also di bagian digitalnya juga nyala. Oke, okay. perpaduan rose gold sama strap blacknya ini oke okay banget. Movementnya dia quartz ya. Jadi kalau buat yang nanya ini solar atau bukan? Bukan ya. Ini movementnya dia quartz, case-nya dia metal atau stainless steel. Glass materialnya masih mineral crystal tapi it's oke okay. Untuk case back -nya ini screw on case back ya. Jadi bukan pantat putar tapi di sini ada screw onnya, Jadi pakai baut ya. Nah, diameternya bikin gue suka nih di sini cuman 40,4 mm dan untuk ketebalannya sendiri cuman 11 mm. Laktolaknya Luck dari atas ke bawah ini masih di 45,9 dan water resistance-nya seperti G-Shock-G-Shock yang lain ada di 200 meter water pressure-nya ya. On hand kayak gimana sih? Nah, kebetulan tangan gua kan cuman 14,4 nih lingkarnya Nah, ini kalau nangkring di pergelangan gua kurang lebih kayak gini. sih? mungkin ada orang yang bilang kekecilan or else nggak sih menurut gua ini ideal banget karena kan biasanya kalau G-Shock itu bulky tebel ya kan dan ini kalau kalian nyari G-Shock tapi dress watch misalkan mau pakai G-Steel kegedean nah ini sebetulnya kuncinya walaupun analog digital atau analog tapi bener-bener tipis dan ideal banget diameternya so it's still nice dan untuk talinya sendiri ini tetap resin ya resin jadi aman kalau kena air apa nggak mikir ah, kulit e, talinya kalau basah gimana? Karena kalau pakai leather kalian tahu sendiri ada pori-porinya dan bakal ngasap bakalnya juga keren simple kayaknya emang sengaja disesuaikan deh kayaknya ini walaupun G-Shock yang terkenal dengan sporty tetap aja sih e, mungkin ini karena dipersiapkan buat dress jadinya e, bakalnya kayak gini ya simple small. Fiturnya apa aja? Kalau fitur sih basic ya. Di sini ada hour time biasa, terus ada world time, ada stopwatch, ada timer, ada alarm, ya sama world time lagi. Sam, eh sorry, hour time lagi ya waktu utamanya. Ini kan yang rose gold ya, buat kalian yang suka kemewahan cie, atau mungkin warna-warna yang mewah, ini cocok banget buat kalian. Yang di sini spesifikasinya tetap sama, jadi nggak perlu gua ulang lagi, cuman varian warnanya lain. Dan ini kodenya adalah GMS 2103 ADR ya, sesuai dengan namanya ya. 3 artinya warna hijau. Uh, ini kayaknya lebih seksi deh. Yang ini mewah. Dan elegan, tapi yang ini lebih seksi. Kalau gue bilang sih, untuk plate dialnya juga warnanya olive green, tapi sunburst. Aku rasa ini warna yang tepat buat kalian sih, warnanya green. Hmm, nice. Dan case-nya, karena case-nya silver, jadi dia lebih netral. Ya, hmm, tuh, yang mana ya? Kayaknya gue mesti harus sikat nih, salah satu nih, atau dua-duanya aja ya. Rose gold ini, rose kayaknya yang ini deh. Nice. Oh ya, buat yang kalian mau berburu eh, Si GMS2100 ini buruan ya Bisa langsung ke website kita di jamtangan.com Atau melalui via aplikasi kita di jamtangan.com Harganya around 2,an kok ya Masih di 2 jutaan 2,2, 2, 2, ya masih segituan 2,3an So buat kalian yang mau berburu Buruan ya Kalau spek gue udah sebut Dan kalian bagi pengamat g pasti udah tahu kan speknya dia Buat G-Shock dress watch dan ini kalian tahu sih model hexagonal ini modelnya kayak apa kan salah satu jam mewah AP AP or Audemars Pigu Audemars Piggy ya kan. Jadi kalian daripada nungguin GM 2100 yang enggak kunjung dateng atau mungkin masih agak susah, ini ada jawaban dari GMS 2100 mungkin bisa dipinang. Walaupun ukurannya beda, tetap keren kan? Langsung aja berburu jangan sampai kehabisan Eh tunggu sebelum gue closing udah pada subscribe belum? Udah kan? Nah kalau udah nyalain loncengnya Yang udah jadi subscriber oke okay, gue gak perlu nanya lagi Sekarang biasanya kalau kolom komennya gue selalu nulis Kalau ada pertanyaan sekarang siapin kolom komennya Karena di video kali ini gue akan kasih lu Ha, surprise surprise ya giveaway gue bakal kasih giveaway ya giveaway-nya apa Gue bakal kasih GMAS 2100 wt 7 a 2 dr yang nangkring di tangan gua tapi bukan yang ini ini punya gua ya ini punya gua tapi maksudnya ini yang bakal gue kasih ke kalian Ya, syaratnya gampang. Tadi kan gue bilang udah pokoknya buat subscriber, buat yang like, buat yang komennya keren-keren ya kan? Tapi ada pertanyaan sih, pertanyaannya gampang lo kan tadi udah nyimak ya? Berapa ATM si water resistancenya g shock tadi? GMS, GMS tadi itu berapa sih water resistancenya? Alah, gampang lah masa IG shock nggak tau sih gampang ya kan langsung aja kasih jawabannya di kolom komen terus sertain juga ID IG kalian nggak usah dipakein add ya langsung tulis aja ID IG nya apa so ditunggu ya ditunggu jawabannya dan good luck yang mau hunting yang seri-seri uh, tadi yang barusan gue bahas Silahkan bisa ke jamtangan.com Atau via aplikasi, via web Terserah Pokoknya jangan sampai kehabisan lagi ya Karena ini agak hard to get Oke okay? So everyone See you on the next video Happy hunting and happy shopping JANE